Bismillahirrahmanirrahim, Tour Leader Indonesia, apa kabar? Kali ini saya akan membahas tentang problem dan solving kendala yang sering muncul dalam penyelenggaraan perjalanan wisata. Yang paling famous atau yang paling populer adalah molornya jadwal perjalanan atau tour itinerary. Molornya jadwal perjalanan atau tour itinerary ini penyebabnya ada beberapa diantaranya yang sesebut ya itu yang pertama adalah tour itinerary yang salah kemudian yang kedua ini daya tarik wisata objek wisata terlalu banyak yang ketiga tour guide atau tour leader kurang informatif padahal udah profesional nih cuma kurang informatif yang ketiga munculnya karakter peserta yang non-kooperatif, dan yang kelima ini adalah force major, gangguan alam atau gangguan teknik mesin. Kita akan bahas problem yang pertama dari molornya jadwal perjalanan yang disebabkan oleh tour itinerary yang salah. Kok bisa salah bang tour itinerary? Bukankah tour itinerary itu adalah hanya sekedar rencana perjalanan? Ya memang namanya tour itinerary itu adalah rencana perjalanan. Namun ingat teman-teman, Anda sebagai tour leader adalah sebagai representatif atau perwakilan dari travel agent yang menunjuk Anda. Sehingga tour itinerary, pahamilah itu adalah sebagai dokumen perjanjian yang berisi tentang jadwal perjalanan, tour kondisi, dan term and condition. Ya, jadi di situ ada hak dan kewajiban antara pembeli, dan penjual. Makanya di dalam tour itinerary ini jangan sampai teman-teman ini menganggap enteng. Saya sih uh, begitu paham ya tentang kondisi pada saat ini banyak juga dijumpai di lapangan tour leader yang berdasarkan pengalaman namun tidak mengikuti suatu pendidikan vokasi, akademi atau perguruan tinggi di bidang kepariwisataan sehingga di dalam penyusunan paket wisata ini berdasarkan hanya pengalaman atau tanya sana sini. Nah sedangkan untuk tour itinerary itu sendiri penyusunannya itu kita kenal itu adanya distribusi of time. Distribusi of time itu ada tiga unsur ya. Yang pertama adalah on board, yang kedua rest, kemudian yang ketiga tour. Ya, jadi, on board itu ketika di perjalanan, rest itu misalnya di rumah makan atau di pom bensin, kemudian yang tour adalah ketika di objek wisata. Sedangkan untuk menentukan dot distribusi of time ini, dipengaruhi yang pertama itu adalah jarak, jarak tempuh dari satu ke dua, kemudian yang kedua jenis kendaraan. Jenis kendaraannya apa? Moda transportasinya. Kalau kita menggunakan estimasi jarak waktu, itu menggunakan Google Map. Yakinlah bahwa Google menentukan estimasi itu dengan moda transportasi mobil kecil. Nah, kita harus mengerti mobil besar dengan mobil kecil. Jika di tol, pasti lebih kencing lebih uh, mobil besar. Tapi kalau untuk di kota, melintasi kota, contohnya melintasi Solo, itu dengan menggunakan bus bisa memerlukan waktu lebih dari satu setengah jam, padahal jaraknya sangat dekat. Kita lanjutkan setelah jarak jenis, kemudian yang ketiga adalah road condition. Road condition ini sangat mempengaruhi ya, jalannya itu naik, berbukit, atau jalan rata. Selain itu juga rambu-rambu lintas, sejauh mana yang kita lewati ini banyak rambu-rambunya. Seperti tadi yang saya contohkan kota Surakarta, banyak banget rambu-rambu lalu lintasnya. Yang ke selanjutnya adalah tentang waktu. Peak, ya waktu padat, jam padat, atau jam rame, peak and rush hours. Ini perlu diperhatikan di dalam penyusunan DOT. Nah, selain DOT ini juga stop tadi, uh, stop di rest, ya rest, pom, atau di rumah makan. Kita harus memperhatikan, teman-teman, siapakah peserta kita. Apakah ada lansia, apakah ada yang sedang mengandung, atau... Ya, namanya orang yang sedang mengandung itu pasti membutuhkan waktu yang lebih banyak ke kamar kecil. Kalau untuk lansia, kita harus mengeksemasikan di dalam rest pada dot itu. Jangan 15 menit karena jalan atau ngantri di pom bensin itu, apalagi pom bensinnya uh, kamar kecilnya masing-masing dua, ya dua pria, dua wanita, maka antriannya bisa akan panjang. Maka untuk rest di pom bensin ini. Silahkan perhatikan, itu pasti lebih dari 30 menit. Apalagi kalau ada peserta yang memanfaatkannya untuk merokok sambil menyelam minum air. Nah, kemudian setelah tour itinerary yang salah, penyebab yang kedua adalah DTW itu terlalu banyak, jadi objek wisata itu terlalu banyak yang di-input. Ini sebagai contoh nih, kalau saya sebagai ketua panitia, ya, sebagai pembeli paket wisata. Kemudian saya itu tidak pernah ke Jakarta. Ketika saya akan wisata sehari penuh di kota Jakarta, keinginan saya itu pasti banyak. Saya pingin ke Taman Mini, saya pingin transit di Istiqlal atau di Masjid Kubah Mas, saya pingin ke Taman Safari, saya pingin ke Puncak, saya pingin ke Taman Impian Jaya Ancol, saya pingin berbelanja di Gunung Sahari itu. Dan saya ingin macam-macam. Nah, di sini teman-teman, khususnya para sales marketing, hendaknya berhati-hati di dalam mengiyakan. Karena statement Anda adalah hukum ya. Kalau misalnya Anda bilang, oh beres, siap bu, saya lakukan ini. Itu nanti akan menjadi suatu tuntutan yang harus dipenuhi. Padahal di dalam kenyataan, kalau untuk perjalanan rute ke taman safari, itu hampir dipastikan setengah hari sendiri setengah hari sendiri mulai dari pagi sampai siang makan siang di sana atau makan box ya itu baru nanti keluar dari taman safari ciawi itu adalah setelah jam satu nah dari situ setelah jam satu ini ada berapa pilihan lagi wisata kalau ke taman mini pasti butuh waktu 3 jam nah karenanya kalau untuk pemilihan daya tarik wisata diambil contoh ke taman safari pastikan dalam sehari hanya Dua objek wisata yang berbayar, yang lainnya itu adalah opsional, bisa shopping, bisa mampir kemana yang intinya tidak menggunakan tiket. ya Nah, setelah detail yang banyak ini, tadi solusinya jangan asal oke okay, ya, jelaskan dengan cara yang santun, agar, tapi bukan memaksakan ya, tapi kalau kita itu bisa menyampaikannya dengan benar, saya yakin panitia itu akan bisa memahami untuk... Jumlah pemilihan daya tarik wisata. Penyebab yang selanjutnya dari melornya waktu adalah tour guide atau tour leader yang kurang informatif. Kok bisa begitu bang? Kan semua orang tour leader atau tour guide itu pasti menyampaikan. Bapak, Ibu sebentar lagi kita akan sampai di tempat A. Silahkan Ibu dan Bapak untuk siap-siap waktu yang akan kita tempuh di sana atau waktu yang kita berikan adalah dua jam. Nah sebagai contoh gini teman-teman ini problem yang sering kurang yang saya perhatikan di lapangan TL atau tour guide yang non informatif ya di dalam menyampaikan itu ini solusinya ya jangan sampai kita itu membelakangi wisatawan. Kita menghadap ke jalan, terus kemudian wisatanya di belakang. Ibu, Bapak, sebentar lagi kita akan ke Dusun Semilir ya, waktu kita berkunjung hanya dua jam di sana. Mohon waktu untuk ditepati agar ABCD. <lacht> nah, ini kalau misalnya hanya disampaikan begitu saja, kemudian begitu bis parkir. Ibu, nanti kita kumpul jam 3 ya. Ya, pasti tidak akan tercapai jam 3-nya, karena yang namanya Dusun Semilir yang luas sangat luas kemudian wahananya hampir semuanya menarik ada lima wahana yang menjadi favorit ya yang sekarang menjadi hit dan tren antaranya itu adalah pelorotan itu pelorotan yang tinggi dan panjang kemudian yang kedua naik dayung ya. kemudian ada naik apa namanya e, rumah suwung kemudian ada ya macam-macam lah rumah eropa dan lain-lainnya nah teman-teman harus memberi informasi ibu dan bapak karena tadi ya ice contact dan pastikan semua mendengar, baru kita menyampaikan. Karena waktu kita hanya dua jam, maka ibu bapak, bagi ibu bapak yang ingin e, menikmati wahana plorotan silahkan langsung menuju ke wahana pelorotan, ngantri dulu. Kemudian kalau pingin ke wahana gondola, naik e, perahu, setelah dari pelorotan, langsung ngantri di gondola. Setelah itu, ibu mau ke rumah suung atau ke Eropa atau kemana, atau shopping, silahkan. Nanti pasti akan terakomodir semuanya. Tapi kalau itu tidak disampaikan, contoh nih, orang makan dulu sampai sana. Terus kemudian begitu sudah tinggal setengah jam, ini ya. Lihat temennya, uh aku tadi naik pelorotan. Mantap sekali bro. Luar biasa, enak. Udaranya segar dan wah, gimana-gimana? Akhirnya tumbuh motivasi untuk ikut. Padahal waktu tinggal setengah jam untuk ngantrinya bisa setengah jam atau lebih. Nah begitu giliran di atas, udah dua jam di situ. Tapi karena udah tanggung ya, dia melorot gitu serut. Nah begitu melorot, dia pulang menuju ke bus. Padahal dari tempat berhentinya pelorotan itu menuju ke bus itu ada jalan yang mengular nih. Ya kan, semuanya itu enak dilihat, menarik untuk dilihat. Ada makanan, souvenir, ada tempat selfie dan macam-macam, sehingga otomatis dari kurang informatifnya seorang tour guide ini akan membuat yang dari dua jam bisa menjadi tiga jam. Ini akan bahaya teman-teman. Orang yang molor akan malu dan orang yang dimolorin teman-temannya yang tepat waktu ini jadi jengkel. Alah, kalau udah jengkel ini membuat satu mimik muka itu kita jadi nggak nyaman di, di dalam bus ya. Mereka berstegegam antara mereka sendiri, tapi kita sebagai pendampingnya atau tour leader atau pemimpin perjalanan menjadi tidak ma tidak inilah nyaman ya karena adanya suatu konflik di uh, peserta itu sendiri. Makanya teman-teman pastikan sekali lagi solusinya adalah ice kontak dan pastikan mereka itu sudah respon kepada kita dan yang terakhir adalah feedback. Tanya agar yakin bahwa yang saya sampaikan betul-betul sudah Tersampaikan di pikiran mereka untuk mendukung ya, support ketepatan waktu. Selanjutnya, molornya jadwal perjalanan disebabkan oleh yang keempat itu, ini, muncul dari karakter peserta yang non-kooperatif. Ya, ada ya, namanya orang peserta itu sok kaya lah, sok bejabat lah, sehingga menye apa, menyepelekan apa yang kita informasikan. Itu pasti ada. Solusinya bagaimana, teman-teman? Uh, gak usah dijauhin ya, tapi dekati ya, pendekatan. Sapa dengan yang santun, tanyakan nama, dan sering sebut nama, kemudian ajaklah diskusi, minta saran, atau mungkin ya ajak tentang sentuhan sedikitlah masa lalunya, atau keluarga, pekerjaan, dan bikin suatu, apa namanya ya, bukan memuji, tapi perhatikan saja. Kalau orang sudah diperhatikan, itu biasanya mereka akan, oh orang ini harus saya bantu nih, karena orang itu sudah memperhatikan saya. Nah itu teman-teman ya, karakter peserta yang konoperatif, solusinya adalah pendekatan, sering sebut namanya, dan hargai pendapatnya. Nah yang terakhir adalah force major. Force major ini tidak bisa ya direncanakan, tidak juga bisa dihindari, karena namanya itu kehendak Allah ya, kehendak Tuhan yang Maha Esa. Bisa terjadi karena kerusakan mesin, dan bisa juga karena kemacetan lalu lintas, bisa juga karena bencana alam. Nah, sebagai contoh gini, kalau kita menghadapi force major, eh, adanya keterlambatan dalam kemacetan di lalu lintas, kita hitung saja, berapa lama kita macet. Sebagai contoh, kita macetnya 40 menit. Ya, sekarang jam 10, macetnya, 40 menit nih, kita terlambat ini, terlambat itu. Oke, kita hitung 40. lah dari jam 10 sampai ke jam terakhir pada hari itu, ada berapa stopover, termasuk objek wisata? Misal 4. Kalau ada 4, termasuk makan ya, 3 objek wisata dan 1 makan, maka dari 40 menit kita itu kehilangan waktu menunggu kemacetan, potonglah 10, 10, 10, 10. 10. Sehingga semuanya merata dan sampaikan, Ibu Bapak mohon maaf ya, mohon dukungan waktunya, kita kurangi waktu kunjungan di tempat ini 10 menit karena kita tadi terlambat 40 menit nunggu di antrian kemacetan tadi. Nah itu salah satu solusi. Nah teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini ya jelas dan bisa dipahami oleh teman-teman. Namun, jika ada pertanyaan, silahkan ketik saja di kolom komentar dan akan saya catatkan materi untuk diskusi berikutnya. Oke, okay, Terlider Indonesia, terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Hartoko Edo, nuwun.